Halo guys, aku Ines dan ada tuh anak aku tuh lagi males tuh, namanya inces lagi pengen bagi-bagiin resep, tapi pakai magic Wow. Nah lucu kan, resep, resep yang biasa kamu peroleh mungkin, tapi pake magic Nah ini, seperti ini ya contohnya ya nih, kamu bubin ada uh, apa ini oh, ya bener mangga, mango, pir hmm. sama apple itu At aku gunain ya yang selebihnya terserah kamu mau gunain apa aja terserah apa aja pokoknya ya yang bisa yang gampang mungkin kalau kita sekarang ini mau buat salat ya salat dua tahap garis barahin lagi garis bawahin lagi memasak pakai magic Hah, gimana cara magicnya gampang banget kamu ikutin aja kisah aku ini vlog aku ini ikutin terus ya nonton sampai habis Oke pakai magic siapin dulu bahan-bahannya ya kalau aku yang butuhkan ya, ya hanya ini aja ya tapi ditambahin ada bahan lebih kayak keju susu hmm, terserah kamu deh dari bahan-bahannya ingat di dulu ya nggak jadi, nih majik jadi deh, gara-gara si bocil gangguin terus. Maaf ya, gara-gara anak aku jadi kontennya jadi berubah, sedikit berubah. Makasih banget ya, sudah nonton. Ya dede, makasih dong. Hmm, kamu dengar celotanya kan? Terima kasih banyak. Dadah, next time jangan lupa singgah ke channel YouTube aku ya. Ini Zakina, bye.